percuma setia jika kau telah bersamanya percuma setia jika kau tak bertahan lama percuma setia jika semua hilang tanpa sisa dan percuma setia, jika sendirian dalam luka, kau nyaman dengannya saat ku tak ada. Kau memeluknya saat ku tak menyapa. Kau bahagia saat ku menderita, dan kau telah menghilangkan rasa yang ada. Memang, semua ini adalah kesalahanku. Kusibuk dengan kesenanganku dan egoku. Kau bagaikan anak ayam yang kehilangan induk. Hingga cinta dan keraguanmu bercampur aduk. Kini kau tak betulin lagi dengan kehadiranku. Tak memikirkan lagi kata-kata maafku, dan sudah tidak memberikan kesempatan kepadaku. Sudah ku cari kelemahannya, tapi kau tak menghiraukanku hingga buatku ingin menghancurkan hubunganmu. Letih mengejarmu dalam peluknya. Tak bisa lagi kita ulangi sebuah kisah. Sekarang, percuma saja aku berubah. Kau telah hilang bersamanya, merangkai janji yang tak bisa ku percaya. Jujur, kebahagiaanmu membuatku iri bercampur dengki hubungan kalian lebih dari sebuah cerita semata kini aku hanya bisa berdoa untuk kalian dengan benci semoga kau putus dan kembali padaku dengan cinta